Biongji Karoma merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu proses penyembuhan luka. Biongji Karoma terbuat dari ekstrak bahan daun binahong 500 mg. Dikutip dari merdeka.com, daun binahong memiliki kandungan zat flavonoid, minyak atsiri, saponin, terpenoid, dan alkaloid yang berperan sebagai antibakteri. Manfaat daun binahong antara lain mencegah kanker